tidak berubah dari perdagangan kemarin. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.300.000, menurun Rp3.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp938.000, stagnan dari harga Selasa, 23 Agustus 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.774.000. Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.598.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.491.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 24 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.